lagi marak nih akhir-akhir ini kan segini pendeta sering pendeta kayak pakai udah lama ya barang-barang yeah. fancy oh. dan pemberian dari jemaat katanya pemberian dari jemaat yang mungkin buat orang rasakan ini uh, kok satu apa namanya punya barang-barang begitu jangan-jangan mempergunakan Uang gereja, persembahan jemaat kok apa jangan-jangan dibelikan barang-barang? Itu yang ditakutkan, ngeresahnya itu yang buat orang. -orang Berarti tidak resah. tunggu deh, kalau begitu uang uang gereja atau uang jemaat ini, oh sorry, uang jemaat yang diberikan kepada gereja, hmm. nah, gereja itu mengelolanya seperti apa? Kadang-kadang hmm. kan pendeta tuh kalau dikasih barang nggak dipakai jemaatnya bisa marah. Beneran? Betul betul. Iya ya, benar nggak? Jemaatnya bisa marah. Memang dan itu kadang-kadang kayak dilematis buat kita. Di BreadTalk Season Baru, yes. Season Baru di episode kedua. Yeah. karena yeah. tadi kita baru ngetik episode satu, yeah. <laughs> ini bisa ngetik episode dua, episode gitu betul. Yeah. <laughs> dengan tamu yang masih sama, tentunya ya, masih sama. Kali ini kita akan membahas topik yang lumayan menarik, bahkan bisa terbilang sensitif. Aduh. Hmm. apa itu topik itu berupa pertanyaan? pertanyaan. Apa itu kira-kira? Apakah jemaat itu nasabah? Waduh, langsung dijawab aja. <laughs> ya. Saya mau tanya dulu, kenapa kata itu bisa? mental gitu, ah. pertama gitu wah dibalikin kenapa? kita nih lu, lu nah, gak bisa nih. jawab soalnya disini <tuk> pertanyaan sebelahnya sebelahnya ya nah kenapa bisa kenapa <tuk> kita mau menyoroti ini ya karena kan sebetulnya <tuk> tema besar kita adalah seputar konflik-konflik uh, yang sedang ada gitu ya lu gak usah netral well Enggak. usah lu enggak <tuk> usah-sauh intelektual jawaban lu tadi <tuk> jawaban lu langsung aja Enggak usah lu bawa lebih ke intelektual <tuk> gitu, tak perlu <ngasih>. gitu, <tuk> <ngasih. ngasih. tuk> Yeah. <laughs> <friends>. <laughs> Gak maksud gua Nadanya udah so intelek sope. Gue males. <laughs> maksud gue <laughs> adalah uh, kan lagi marak nih akhir-akhir ini kan sering pendeta sering pendeta kayak pakai. Udah lama ya barang-barang yeah. fancy dan pemberian dari jemaat katanya pemberian dari jemaat. Senayan. Iya e, senayan. si Fancy. Fancy. Fancy. Yeah, fancy you, thank ya. Nah maksudnya kalau misalkan jemaat ngasih itu apakah hitungannya jemaat itu sedang menabung berkat atau gimana gitu loh Hukumnya Hukumnya gitu loh karena ibaratnya kayak nasabah menabung ke bank ini jemaat menabung ke gereja atau gembala Dan dengan harapan-harapan dengan tertentu gitu loh Lalu muncullah jadi kayak ada nasabah prioritas hmm. gitu ya Mm, gitu ya mm, Jadi, jadi, jadi seakan-akan ada jemaat prioritas, betul. Ada jemaat yeah. yang harus ngantri, betul. Yeah. Betul, betul amplop persembahan belum mesti Itu musikasi, biar gak ketuker. Mana yang kaya, mana yang enggak. Uh, mm. gitu ada ya. Kasih nama gitu, ada sto gue. Itu kondangan kali, enggak sini. Kok, <laughs> pernah sama gue? Oh, iya. <laughs> <malu? Yeah>. oh. <laughs> gua sih gak pernah gue. Oh, nah, itu pernah Oh, gitu pernah cuci Oh, itu pernah tangan dong gue. balik Si gue, gue nih ngomong nih, gue, uh, ngomong uh, orang lain ngomong, iya, si gue, iya. Nah itu. Lebih aman ya lulu iya. sih gue dari lu, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, kalau gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, gue, gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari gue, dari Menyetor sesuatu, iya hmm. kan? Ngasih sesuatu, nyetor sesuatu, atau hmm. dicari-cari. Kalau ada kebutuhan keuangan tertentu gitu, hmm. ya kan? kan gak gitu kan? Hmm. Jadi bukan nasabah lah. Jembat. Emang gak gitu kok? Kenapa? Emang gak gitu? Emang nggak gitu? Emang hmm. selama ini begitu? <laughs> Enggak lah. Kalau yang bener pasti gak gitu kok. Gereja yang benar pasti, gak gitu. <tuk> yang bener pasti gak, gitu. gak gitu, berarti ada dong gereja yang gak benar. Iya menurut beliau sih ada. Gue <tuk> tuh di podcast ini ya kepenginnya Aldo tuh cuma duduk. <tuk> Buat lagi nanya kok sama dia. <tuk> dia <inframing>. <tuk> nih gue beneran ikut ini. Beneran. Dia frame aja <tuk> gitu. <tuk> oh, okay. yeah. ya, ya. Tapi, Tapi dia ikut <tuk> nge-repost gitu Tapi ini menarik ini. Karena setiap dia ngomong, gue aja yang udah mulai mendekat dulu. Bro, kita kan mau mention kan? Kalau yang terserang kan urusan mereka ya kan. Benar-benar. Kalau api Ya ya gitu lah maksudnya yang lagi marak sekarang kan seperti itu. Eh, Kalau ini gua sebut nama juga nggak apa-apa karena udah udah udah tersebar oh, ya. luas kan di Instagram kan. Yeah. Di gereja palsu ya namanya. Apa sih? Uh, gua lupa. Ini ini Pastor Insta in ya? Pastor in Kayak eh uh, siapa lagi coba gua lupa. Uh, anaknya dokter Dr. Yanto, Kianty. Sempat podcast Kianti. juga sama si Ini Oh, gitu-gitu ya, maksudnya ketika ditanya adalah kok bisa sih pendeta punya barang fancy seperti itu gitu. Oke, okay. jadi Ih, kalau konteksnya tuh? begitu ya, pertama-tama kita jangan buru buru jajing dulu lah. Enggak Kita, kita lihat dulu. <laughs> Hanya berprasangka. <laughs> Hanya berprasangka. Dari mana harta oh, beliau? Benar, benar, benar. Oh. Itu pertanyaan lanjutan yang kita perlu tanya. Saja ah. buru-buru dulu. lah kok betul, betul, betul. begitu sih gitu. Pendeta kan bisa jadi punya barang mewah karena tidak semua pendeta full time. Betul betul. Iya Tidak ya. semua pendeta full time. iya ya, betul. Bisa jadi dia punya bisnis tertentu. Atau suaminya pendeta, istrinya ternyata pebisnis atau uh, punya pekerjaan lain di luar mm. di luar pelayanan. Mm. Gitu, jadi kalau orang punya pekerjaan lain kayak Aldo, ya, ya, YouTube-nya kan wow luar biasa nih. Mm. Dia mau YouTube jadi pendeta, Aldo juga, pendeta. Kan? pendeta. mau, pendeta. Jadi, mau uh. jadi pendeta. Uh. <coughs> Misalkan, kalau kita ngeliat Aldo, ya, kalau Aldo tiba-tiba pakai barang-barang yang uh, diukur branded gitu, mm. nah, ya, gue, gue percaya sih, problem gak? Mm. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Tapi gue punya mimpi, iya, harus iya, masukin nanti ke iya, Kita nabung ya. No. <laughs> <laughs> Jadi, gembala kita <laughs> juga ada dong. Aduh, gua juga pengen gembala kita. Potinya gak begitu. Pengen juga <laughs> ya kan biar lu melihat sosok gembala lu ada, ada di best style. Best selling iya, jajaran para para gembala, gembala kaya ya dong. Aduh, oh. Ya kita tanya ke best Andre dia jadi apa? Kok ya, mau dong Nah misalkan huh? kita yeah. kasih barang mewah, yeah. tapi dia gak pake gimana ya hmm. gak, setidaknya atau suruh harus pakai setidaknya pakai dulu buat gue foto biar bisa masuk ke Aduh... gitu doang atau saya atau... mencium bau-bau tidak sedap ya dari sini ya, captionnya <laughs> <laughs> gitu gereja mencium jokat, jokat, jokat, bau kaya. tidak dari ya, gitu. ah, mana lagi kalau bukan uang jemaat, Wah, Wah, iya. langsung tercium kayak apa <laughs> yang ada konten-konten tertentu ya nih kiah benar gak nih, mana kita berdua dulu nih sekarang ya nih ya? dia putih <laughs> <laughs> kita perlu berdoa kayaknya <laughs> <dia buat> <laughs> <tahu> <laughs> ya. tapi kan pamerin juga bisa aja emang suhu aja kok ya memang sih <laughs> gak ada penghakiman apa mereka cuma taruh pendeta ini pakai baju ini ya kan? <laughs> yeah, yeah, yeah. harganya sekian dan yang pasti yeah, yeah. dia tahu, tahu fashion sih Tau fashion Bener. sama tahu harga yang mungkin buat orang rasakan ini uh, kok satu apa namanya punya barang-barang begitu jangan-jangan mempergunakan uang gereja kan itu yang buat oh, orang jemaat uang jemaat uang, uang jemaat, jemaat. Persembahan. Persembahan, jemaat persembahan jemaat kok apa jangan-jangan dibelikan barang-barang itu yang ditakutkan resahnya itu yang buat orang, -orang berarti neresa. tunggu deh kalau begitu uang-uang gereja atau uang jemaat ini Oh sorry uang jemaat yang diberikan kepada gereja mm -hmm. negara nah, itu mengelolanya seperti apa setiap gereja beda-beda kita bahas kita aja deh coba. Gue mau tahu. Dapur okay, kita gak, gak maksudnya nggak <laughs> uh, nominal ya? Cuma huh? maksudnya uh, ya, kita tau, ada pengelolaan. ada pengelolaannya ke sini ke sini ke sini ke sini gitu. Ada, ada. Apa aja? Jadi misalkan kalau kita sebagai gereja tentu aja gereja kan ada operasionalnya kan. Hmm. Kayak kita sewa gedung lah. Lalu yeah. ada lagi kita ada pos-pos seperti pos-pos kayak produksi lah, kayak hmm. produksi podcast begini kan tentu aja kan nggak? Gagal gratis, kan? Iya, Lalu iya. ada lagi pos, uh, apa namanya? Kalau yang full time, kayak saya jujur aja digaji. Hmm, jujur iya aja okay. digaji ada okay. gajinya gitu. Dan memang itu ketentuan saya dari awal. Memang kita itu harus ada gaji. Kalau enggak, itu semua running wild begitu. Kalau enggak ada gajinya, kadang-kadang karena memang ada gereja-gereja tertentu atau tempat-tempat yang lain tertentu. Uh, semua persepuluhan, misalkan Aldo udah siap tanya, "Jesus iya. dikasih gembalanya, misalkan gitu astaga nah, ada, kok oh. <laughs> astaga <laughs> Tuhan Yesus Kristus loh, bukan tergantung loh ini, tergantung ya. Lagi Yesus kerjasana. Berarti ada kok, <laughs> Yesus Kristus ada ya? nih. Ada eh. ya? Ada ya orang Dia <laughs> <orang laughs> tak di rencana gitu, dia duduk anjakan, duduk gitu duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk Kalo kukira tidak kandil. ada wel, kukira oh, ini, kira ini kira ada. semua pembala tuh. tuh kayak Ko Andre, oh, ada gajinya oh. itu kan eh, bagus sehat Ini mana-mana ya, namanya Hai. orang kaget itu sepultan, detik oh. itu dia bereaksi kok ada udah satu dua. aduh Bukan, gue pada nggak ngerti, gue nggak kayak gitu aja respon kaget gua, kaget gua tadi si Ko Andre bilang ada ternyata Ya, ya secara, secara nyata ada Dosa tuh berarti ya Iya, silakan tanya mereka sendiri hmm. gitu oh. gitu. Tapi memang setiap gereja pengelolaannya kan beda-beda, tapi ada ya. Tengok sih, kok ngatur uang gereja itu loh. Kita kan ada di bawah sinode, hmm. Seti okay. setiap sinode punya uh, kita bilangnya ground rules lah diaturan masing-masing, diatur oleh sinodonya masing-masing hmm. jadi ya setiap sinodonya berbeda-beda yeah, pengelolaannya, yeah. setiap gereja pun juga berbeda-beda pengelolaannya jadi kayak gaya bebas sebenarnya tanda kutip ya tapi ada kerangkanya, ada sinodonya bikin kerangka tapi diap gereja lokal punya gaya bebasnya masing-masing hmm. okay. kembali lagi ke pemimpin gerejanya ah. gitu. kembali lagi ke situ emang berarti berarti kalau gitu pendapatan pendeta hmm, itu. itu selain, kalau misalnya katakanlah oke, okay, uh, pendeta itu bukan seorang bisnismen hmm bukan seorang karyawan hmm. full, -time full time seorang pendeta okay. berarti pendapatannya dari mana? iya Biasa... dari.. pihak. Ya, coba Niko mau ngomong dulu bagaimana? biasanya kalau pendeta-pendeta lama joksnya tuh uh, saya nggak usah apa-apa cuma saya jualan kayu kayu apa pak? kayu salib aduh waduh wow, wow. <laughs> waduh gila ngeri juga ya sekarang gereja-gereja sekarang ya berarti mesti hati-hati tuh <laughs> Masuk gue iya iya hati-hati ya Yeah. lu kenapa ketahusih bang, <laughs> gua kan bener ngomong, musiatiati, yeah, yeah, pilih yeah, yeah. gereja kan hati musiatiati, iya iya iya, bener bener bener bener, bener, -bener. jadi kalau menurut Alkitabnya lagi, kita kan semua yeah. omongan harus balik lagi ke Bible-nya ya, yeah. mm -hmm. kalau sebenarnya zaman pe uh, perdebatan dari zaman dulu kayak gini-gini udah ada, mm. kalau di zaman dulu tuh memang, istilahnya uh, tahu pernah dengar imam-imam belum suku Lewi, iya yeah. iya, yeah. yeah. Mereka itu mendapatkan dari persepuluhan, hmm. gitu. Why? Karena mereka itu dikhususkan satu, kedua nggak punya gak tanah, iya. Hmm. Tanah perjanjian itu kan dibagi ke 12 belas suku, yeah. kan nggak dapat tanah. Hmm. Wah tanah maksudnya properti kok, bukan tanah. Karena zaman dulu zaman agrikultural kan hmm. cocok tanam. Iya. Yeah. Hmm. Yang ada dapat duit dong, kalau enggak punya tanah enggak bisa tanam apa apa, nggak yeah. dapat duit. Hey. Jadi mereka diberikan persepuluhan oh. untuk kehidupan mereka juga, gitu. Oh. Jadi dibuat imam-imam dan uh, orang Lewi. Kira-kira hmm. begitu konteksnya. Tapi kan ya. tapi kan barang-barang mereka enggak branded kok. Enggak ada yang pakai uh, jam apa Pythagoras. Kan. Kan zaman oh, dulu kan ada, dulu, ada. Dulu, Aduh, ya. Ya. Kan makanya dulu kan belum ada Alfi Pythagoras. Mungkin dia nih modif modif kuda, iya. modif kuda Sampai dia. Tapi kalau Galileo kan <laughs> ada usuh <maksud> gue. <laughs> yeah. Yesus melayani itu enggak naik Mercy, Bro. Uh, tracking uh, dia. Tracking. Iya makanya. Tracking, uh, ya. tracking uh, maksud gue. Naik keledai, naik keledai itu. Iya iya iya. Nah, maksud gue suku Lewi. Kan emang nah. berarti kan duit kita buat suku Lewi ini kok. Hmm. Suku Lewi Ayah, kan aduh, nyanyi dulu kan. Oh. Untuk melayani. Yeah. Yeah. Berarti kan sebenarnya hidupnya tuh cukup doang gitu kan harusnya. Ya lagi-lagi kalau konteksnya profesi moral ya karena kita ngomong hmm. profesi moral nih. Yeah, yeah, waktu yeah. kita pernah ngobrol-ngobrol yeah. kan profesi moral ya memang kita ini profesi moral tidak diharap di orang punya image gimana sih? Kalau pendeta punya barang-barang ini kan pasti udah stigmanya langsung kotor gitu ya, otak ya. Ngeri ya gitu hmm. ya kan. Ya tapi itulah kalau profesi moral, kalau menurut saya bilang gitu. Hmm. Itu kelemahan profesi moral tuh. Jadi uh, istilahnya, coba kayak saya ngobrol sama siapa ya kemarin. Adalah kayak Maniko apa, Manuel kan? Oke deh, gini, Manuel ngebangun sesuatu dari nol sampai tiba-tiba berhasil. Orang pasti bilang apa? God bless you, Manuel. Gila, yeah. lu Tuhan berkati lu banget lu sekarang kayak yeah. lu bagus ya. Itu. Nah kita yang profesi moral, Rintis misalkan dari zero, sekarang tiba-tiba Tuhan uh, percayakan atau berkembang terus tiba-tiba misalkan gak usah ganti yang mahal-mahal udah ganti mobil aja orang stigmanya udah jelek. wah hmm. uh, itu hmm. pendeta tuh. masa Avanza gitu? Ya? Waduh, bukan. Iya. Bukan. bukan, Avanza ganti ke Innova misalkan, hmm. ih ganti mobil dia hmm. harusnya kan dia beli ya. aja gitu, nggak boleh anaknya sekolah di mana? di sini. ya ampun, di luar negeri. luar negeri anak pendeta? kok pendeta begitu sekolah anaknya luar negeri? fair gak? sebenarnya ya kalau kita ngomong begitu-begitu hmm. dari sisi itu ya. tapi kita itu memang saya sih melihat Pendeta kaya boleh ya? Boleh, boleh. kalau menurut saya. Semua orang juga kaya boleh. Tapi bergaya hidup mewah itu yang saya mesti garis bawahi. Karena saya menurut saya ya namanya kekayaan dan kesederhanaan nggak terpisah bisa kok. Hmm. Bisa nggak lo kaya tapi sederhana? Tapi kan kemewahan sama kesederhanaan no? seseorang tuh seseorang tuh berbeda -beda loh. Relatif, relatif. Iii, makanya multidimensi kan masalahnya. Jadi dia pakai uh, buat dia murah L... Ya. L -H apa gitu-gitu ya yeah untuk dia. buat yang murah kan. Iya buat yang lain mungkin mahal. Ya tapi lagi-lagi, tapi brand-brand itu kan identik dengan kemewahan. Hmm. <talking> identik kan. Kayak Aldo pakai topi guci gitu. Ah, ini gue nggak pakai. Aldo si topi guci. Gak pakai gue. <laughing> Ya apa-apa kalau hmm. memang dia mau hmm. ya dia bisa Tapi mempunyai. kan gua bukan gembala. <laughs> <laughs> Boleh dong. Nah, lu kembali, uh, lu kembali TLM. Gembala TLM. Enggak apa-apa gue. Jadi kembali ke saya poinnya prinsipnya gitu sih yang namanya kekayaan dan kesederhanaan bukan sesuatu yang harus dipisahkan sebenarnya. Yeah, yeah. Emangnya kenapa kalau kita punya uang dan gaya hidup kita sederhana? That's good thing menurut saya sih. Hmm. gitu Contoh ya, makanya kita suka kaget-kaget Gila, lihat tuh yang punya Facebook hmm. Bajunya aja polos hmm. Biasa, bisa kan Kekayaan, sederhana, ketemu tuh yeah. uh, Tapi mohon baju dia polos mahal banget Ternyata juta ternyata Iya, oh, iya, iya. Iyi, coba cari <laughs> Zaman iya. sekarang, <laughs> iya. orang polos-polos mahal Pade, pade oh, presiden kita Ketemu lah ya iya, iya, iya, I mean, iya. maksudnya, contohnya kayak gitu Bisa ketemu, jadi sebenarnya it's a choice sih Kalau kita memang istilahnya, kalau nanti suatu saat Tuhan berkati seorang pendeta, saya sih fine Fine aja, hmm. tapi kalau dia harus diberkati untuk menghidupi standar kemewahan tertentu, dan dia harus hidupi itu, hmm. ya, saya sih gak sejalan. Ya, jujur, okay. saya pribadi gak sejalan dengan okay. pemikiran gitu, gitu. Apakah tingkat kemewahan hmm. seorang hamba Tuhan itu menentukan image diberkati atau tidaknya hamba Tuhan itu? Karena hmm. gini, misalkan dia bisa pakai barang mewah, artinya kan mungkin semua keinginannya, semua doanya tuh terkabul. terkabul. Jadi ya, orang ngeliatnya juga, uh jarap nih, ini pendeta mujarab nih Pendeta mujarab. Hmm, Maksudnya kayak sakti nih. gitu loh. Misalkan <laughs> Kan lata orang nyarinya ya pendeta-pendeta yang sakti Oke okay. Berarti kayak yang yang bisa Ada gak misalkan sekarang orang Jakarta gitu <laughs> ya uh -huh. Nual deh, dia, dia kepengen Dia mau, mau ada project apa Terus lu tiba-tiba datengin hamba Tuhan yang di daerah nih Yang cuma pakai motor nih hmm. Turun gunung naik turun gunung nih, lu minta doain Pak tolongin lu lebih kepada yang punya nama kan? Ya secara logika sih iya, karena kan sudah terpasti sudah pasti gitu ada show real show kan, ya sudah mendoakan apa aja dan sudah berhasil tapi show kan? Shownya itu beneran atau? Oh, di bawahnya... We never know, tapi kalau misalkan ngomong kayak gitu ya betul juga ngomong iya. lu. Lah berarti kalau sampai pemikiran itu bener, kalau menurut saya ya hmm. itu udah mulai kultus namanya nih. Apa tuh? Kultus mengkultuskan pribadi. Oh. Itu oh gue kalau mau didoain maunya sama do aja aduh setiap didoain cepet gila. cepet langsung direspon tuhan gue diberkati oh doanya cepet, oh, cepet. Iya. gue pada berpikir positif <laughs> tadi ya kan aduh doain orang responnya misalkan Bodo berdoa usaha ya. maju maju aduh doanya cepet pendek maksudnya doanya ha -ha. pendek oh cepet. jadi sekarang tuh ada gereja yang kayak kultus <laughs> aduh. jadi ada kok ya sekarang ya gue pikir ada. tuh cuman agama-agama sesat ternyata A agama gereja -gereja kita juga. gereja di negara lain oh. di sini bukan juga ada <laughs> <laughs> <Gun <Gun tanya <Gun <Gun tanya nih. itu udah mulai kultus, tapi itu sebenarnya proyek, proyek kita bilang pengkultusan-pengkultusan itu kadang-kadang produk dari jemaatnya juga oke okay. benar gak? oh iya juga okay. sih iya gak? produk Jadi, dari jemaatnya karena juga Jadi kayak membangun dimannya, habit jadinya dia ya iya itu pemahaman yang kita bilang makanya kita saya sih berdoa ya biar kita tuh punya pemahaman lebih dewasa sebenarnya yang berkuasa itu nama pentangan pendeta itu atau nama Tuhan Ayy. kan gitu hmm. dong kalau nama Tuhan yang berkuasa Aldo bener. doain juga Manuel harusnya percaya bener, bener, gitu. bener, bener sih Dok. Do. soalnya hmm. ada, ada pasarnya berarti ada maksudnya ada yang beli ada berarti pasar. ada penjualnya ya, gitu. Kan, hmm. ada ya, bukan maksudnya <laughs> iya dong kalau misalkan nggak uh, ada yang minta doain ya, ngapain datanya ngedoain kan karena oh. diminta sama jemaatnya Oh ini ada potensi nih berarti kan. Kalau buat ya, saya ya potensi ya, pribadi, Maksudnya saya akan lebih seneng kalau saya dengar istilahnya ada jemaat saya misalkan ya oh kakku antri nggak perlu doain kita kita kita juga tahu kita punya tuhan yang sama Bersudah. dan bisa minta tolong Niko Niko doain saya juga buat saya fine aja karena Tuhan kita powerful gitu bukan karena orangnya gitu ya. Gitu hmm. sih Karena ya. beberapa orang masih hmm. nganggep kayak gak Tau tahu, Jadi mau. dia gak bisa lah kalau gue yang doa Tuhan mana denger ah. Mungkin begitu kali Ayah. ya Kalau pendeta lebih, hmm. lebih, hmm. lebih deket kayaknya gitu ya, ya. Corongnya mungkin. nyampe mungkin. Padahal lebih gak didengar lagi tuh dia um, <laughs> Iya, Padahal uh, corongnya nyampe Kalau iya. iya, gak aduh iya. Kayak didengar tuh <laughs> <laughs> Berarti itu udah kultus ya Pak ya kalau menurut saya kalau sampai mengkhususkan orang tertentu saja yang boleh mendoakan kita dengan harapan lagi kalau orang tersebut datang, berarti gimana ya? Kedaulatan Tuhan gak berlaku. Nih, ngerti gak? Kedaulatan Tuhan tidak berlaku dalam artian hanya kalau orang itu yang berdoa, Tuhan yang jawab. Bayangin gak tuh? Hmm, iya. Yeah. Paham gak maksudnya? Yeah, yeah, bener, hanya kalau yeah. orang itu yang datang baru Tuhan jawab. Berarti dia yang paling tahu dan paling hebat gitu istilahnya ya kan? Sehingga Tuhan bekerja. Eh, ngeri sekali loh. Ngeri sekali. Berarti uh, ukuran hamba Tuhan diberkati itu apa ya? berkat kan banyak, iya iya iya, nggak harus materi aja ya, betul betul, betul. ya betul, kalau kita punya... tapi ini kan uh, pandangan yang ada sekarang gitu mm -hmm. pendeta bisa pakai ini naik kemana-mana makanya banyak skala, orang mau jadi macam. pendeta lagi pendeta, gitu ya karena iya. image-nya begitu ya, iya apalagi ada medsos nih sekarang kayak orang nggak usah belajar alkitab punya hmm. pandangan sedikit bikin quotes lah atau apa udah rame gitu, jadi kultus apalagi kayak orang-orang nih uh, ngorbanin saat teduhnya untuk cuma sekedar baca Tulisan quotes itu dan rasa udahlah gitu. Enggak, enggak, enggak ini ya maksudnya enggak di, enggak dipelajari lagi lebih jauh gitu kan? Betul. Mm -hmm. Kemudian apa artinya gitu loh? Kalau kalau yang tadi kan dibilang kultus, lalu hamba Tuhan yang diberkati itu aslinya gimana? Menurut saya kalau setiap kita melayani Tuhan itu aja kita Melayani Tuhan tuh udah datang dari ucapan syukur Oke okay. Yang artinya seharusnya kita itu udah datang dari konteks kita sendiri ini udah diberkati Tuhan Sudah menyadari hidup gua tuh udah ditebus Tuhan Oke okay. itu Jadi menurut saya kalau pendeta diberkati gimana ya? Kata-kata itu juga nyentil gimana tuh? Kata-kata hmm. <laughs> itu juga apa titik berdirinya bener apa enggak hmm. gitu Menurut saya semua pelayan Tuhan sih diberkati menurut hmm. saya sudah diberkati dalam artian loh, kalau hidup kita itu sudah ditebus Tuhan, mm. yang tadinya gak layak jadi layak, ya semua kita ini sudah diberkati semestinya. Mm. Jadi kalau ada orang ngukur, Maaf, saya juga pernah dengar cerita nih kayak ada dosen saya, dia bilang dia pernah datang ke satu gereja naik yeah. motor gitu yeah. ya. Nah, naik motor agak kucel mesti ke ini dulu. Memang agak di underestimate kadang-kadang. Yeah. Jadi kalau orang lain maksudnya Nico mungkin ngukur ada gereja yang ngukur, "Oh, pendeta ini diberkati kalau datangnya naik mobil, hmm. klimis, hmm. lain-lain-lain. Kalau satu plat lagi nomernya, kan ada... plat nomornya, plat nomor mobilnya Jesus gitu-gitu kan Waduh. dia. G -bu, G -bu. atau aduh. GBU, GBU. <laughs> Ada plat ya, nomor gitu-gitu. Enggak si. datang di uh. kawal sama TNI ya? Aduh. Oh iya. Hotel, oh, hotel TNI <guladari> sih. Ya, yeah. habis sih. Itu uh, TNI. Richard, rider, rider, rider. Rid Riders rider. ya. Yang pokok gitu gitu kan? Yang begitu <guladari> kan? TNI enggak pernah. Oh, enggak pernah ya TNI ya? Oh, oh bukannya ada, oh. <laughs> saya pernah lihat salah satu. Aduh dia ya lagi oh. <laughs> ya, <saya laughs> berieng. Iya, jadi kalau Aduh. saya bilang itu bukan ukuran lah nih, yang diukurkan pada maksudnya kalau seorang pelayan tuan yang baik yang diberkati menurut oh, saya. Oh. Jadi bukan karena dikawal-kawal itu semakin bukan besar tuh ya. Iya. Hmm. Bukan, tapi lah. kalau kita ngomong berkat pun aja menurut gua luas loh. Berkat luh, itu gak luh, cuma luh. sebatas uang. kita ada di sini. kumpulnya ber berkat nih. Justru buat sih, ya. gua gak usah kayak ya. di Dia <laughs> nih "Gua gak mulai gak usah gak usah gak Andre ya usah gak usah gak ambil Nah usah gak banyak, gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah gak orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang punya ini itu. Ternyata kan enggak. Iya, enggak semestinya begitu. Salah dong. lu. Orang ada ajaran Kristen namanya prosperity gospel. Aduh. Oh. Nah. Tuh, itu berarti ya, tapi ada. Ya ini boleh. Ini nah, uh, kan Tapi boleh kalau nyangkut enggak apa-apa. berarti sih Ko Andre nih yang kultus nih di kita. Wah. Orang wos. ada prosperity gospel berarti <laughs> salah si Ko Andre. No ada. Yang diajarin oh. oh. iya. Atau Pak Andre mungkin tidak mengikuti pertemuan gereja-gereja lain. Betul, uh. kayaknya feeling gue gitu. Wow, tahu ada pendeta tahu, tahu, minta tahu. pesawat jet kok katanya I suara know. dari Tuhan. I know it. nah. Oh, itu. Oh, Tuan negeri. Tuan negeri. Nah, itu di luar negeri. Yang luar negeri. Oh, di sini kan lebih ke mobil, mobil mewah. Oh. Kita pernah bikin buyer top. Berhubung ngomong di sini enggak ada mungkin. Hmm, yang ada mungkin enggak ada, ada pesawat kali. jet enggak ada di sini. Nggak ada pesawat jet. Ada cuma mungkin kita enggak tahu ya. Mungkin. <laughs> mungkin dia ada request masih pending, masih bikin PO suratnya. Enggak ada mahal. Tapi, doa. tapi kita memang pernah bahas kok di Bible Talk ya, Bible Talk tuh kayak pendalaman Alkitabnya kita tuh. Hmm. Bentar lagi kita hmm. mau running Bible Talk yeah. juga nih. Yeah. Ya. Ya, untuk iya. untuk, untuk orang-orangnya bukan ini kan ya kok ya. <laughs> <laughs> Karena nanti nggak jadi Bible Talk. <laughs> Lebih kepada Babylonia Talk. <laughs> <laughs> <laughs> eh tapi saya nah. seneng loh ya, maksudnya generasi-generasi muda sekarang yeah. tuh kritis-kritis. Kritis-kritis dan maksudnya tuh uh, pola pikirnya juga mulai menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Mm. Selama ini mungkin gak bersuara. Karena gitu. enak banget dulu pendeta-pendeta nggak -pendeta, ada nanya-nanyain. Sekarang iya. kan ada kita. Ada medianya. <laughs> medianya. Iya iya. Ya. Enggak soalnya kan yang jadi pemikiran gue pribadi gitu ya, ya. jangan sampai uh, pemikiran keresahan kita ya. hanya berhenti di tongkrongan dan ngomongin orang. Mm -mm, mm -mm. Kenapa kalau kalian bisa diskusi kolom komentar segala macam atau kalian bisa datang sini nantinya, ngobrol, kenapa ngobrol, enggak? Iya, gitu. iya iya iya berarti ya kok kalau misalkan uh, dibilang pendeta yang diberkati itu yang melayani dan segala macam kayak kok bilang tadi hmm. kalau kok misalkan sebagai gembala hmm. uh, Dimintai tolong untuk datengin uh, orang sakit doain iya. dibayar kok enggak enggak ada payah apa-apa dong ya Iya dong. Iya. Karena, ya? karena apa -apa. Ini, ini sebut nama aja nggak apa-apa karena ini ini beneran-beneran ada maksudnya. bukan beneran ada, Beneran ada. Beneran, beneran ada di Twitter. Entar gua kasih capcerannya. Yeah. Uh, maksudnya ya ini tapi, tapi tapi belum belum terbukti bener atau enggak. Iya, yeah, <laughs> iya. Tapi, tapi... terbata-bata gitu memang. nyensor diri sendiri ya. <laughs> Udah mulai resah Cepet ya maksud gua, ha -ha. Ya, ya, ya. jadi ceritanya gini deh, kita kita kita track <laughs> back dulu ya, asik nih ya. track yeah, back, biar alir nih dulu ya. gini ya, maksudnya Insya kemarin ya. itu sempet viral kan di Twitter, ya. lu tau lah, ya. yang permasalahan toleransi toleransi ya, ya, ya. itu ada ada seorang mediternak yang ya, namanya ya, ya. emang apa apa karena dia nge-tweet sendiri ya, ya. dan beneran di reply sama orang juga, terus dia bilang e, saya tidak tidak toleransi dengan ajaran-ajaran selain NKRI. Abis itu yang komen ternyata malah nge-spill uh, bahwa uh, Pak ini not confirm ya dia beneran atau enggak Tapi dia nge bahwa dulu tuh uh, gue pernah minta nih di pendeta ini de doain gue hmm. ada tarifnya sekian juta yeah. uh, Gue pernah ada nyokap gue sakit yeah. gue minta dia dateng <laughs> harus bayar dulu gitu okay. loh dp maksud lu? Iya terus ada juga uh, gue mau Kayak trip gue um, hmm. hmm. mau apa ya peralatan kali <laughs> pakai sepatu gunung kali datengnya dia, dia mau KKR oh, mau diundang sebagai pembicara yeah. KKR untuk ngaduain segala macam ternyata ada ada ridersnya ini belum konfirm beneran atau cuma Twitter doang ya kita nggak tahu ya iya tapi yeah. maksudnya beneran ada yang diomongin kok tadi nah kalau gitu gimana maksudnya pendeta punya red card bukan untuk hadir di konten loh untuk mendoakan influencer tinggi ya nggak apa-apa juga kalau misalkan dia mau hadir di sebuah konten dan dibayar tapi kalau misalkan ini kan datang khusus untuk mendoakan gitu loh bukan kayak itu bagian dari pekerjaan exactly iya seharusnya ya. iya saya juga papa saya kan dulu juga gembalaan mm -hmm. saya saya contoh papa saya sendiri deh papa saya sendiri itu setiap bahkan dia sampai waktu jemaatnya mau ngelahirin ini ini true story ya papa saya waktu ada dulu jemaatnya mau ngelahirin suaminya kerja papa saya buru-buru pulang ambil motor angkut istrinya ke Gonceng dulu, digonceng dibawa ke rumah sakit, hmm. sampai istri lahiran ditungguin sama papa saya. As a pastor sebagai gembala, dan saya melihat itu teladan itu. I think, well, ini pekerjaan hamba Tuhan ya begini. Itu ada di hmm. kepala saya. Mungkin saya masih naif pada waktu itu ya. Tapi sekarang-sekarang ini kalau terjadi seperti itu, menurut saya sih, jadi kalau sampai pasang tarif tertentu untuk doain orang atau gimana-gimana, ya well, ngeri sekali ya, ngeri hmm. banget ya ngeri Poh banget. Kalau ngeri ya boleh kita. Ah kan kita yang mau didoain kadang-kadang apalagi iya emang gak perlu dong orangnya mah doain sendiri aja Andrea sembuh gitu selesai iya kan iya dong kalau kita kan yang butuh ini bahaya wel kalau rekat mungkin gede nih lo paham nih kok bisa kok bisa lo kok bisa ya dia iya aduh tapi ini bisa jadi alternatif dokter sih iya Aduh gue sakit jangan okay. rotor nih ada red card nih okay. ya pendeta <tik> <Ketimedeta> ini <tik> lebih <tik> murah ini pasti kan uh. ya, <tik> ini kan berbahaya <tik> untuk kita <tik> <tik> gitu <tik> loh <tik> <tik> tapi saya ya itu sih tadi kalau red card Too far lah, jangan begitu lah nah, Tapi ada gitu. pendeta ya begitu ya? Maksudnya ada pendeta sakit doain dia sendiri? Ada tuh ah, kayak ya lu tadi Kayaknya kepikiran dia dong Andre sakit, Andre sembuh ada. gitu ada. Aja. Kayak gitu ya Kalian aja Aku menumbangkan ada. tangan di layar kaca Lo bukan nah. sih, Kho nanti kalau minta yang lain kan ada red card nih Kho Andri gak mau bayar pasti, males oh, dia iya, iya, iya, Oh iya iya, kan? iya iya iya Saya iya. gak tahu iya, sih, kita gak bisa bingung pertimbangan dia Kalaupun sampai beneran ada, red card tuh pertimbangannya apa dan gimana gak tahu kan Tapi kalau Kho Andri abis doain dikasih 100 juta, terima gak kok? Saya? Terima terima terima karena itu memang ternyata emang dikasih Tuhan gitu dikasih kayak. terima oke okay, dalam konteks ini ya pemberian berarti yeah. dong pemberian yeah. kan saya berhak nerima dan saya juga berhak melepas oke okay. Ber maksudnya gimana? berhak melepas. melepas maksudnya berhak melepas kalau misalkan saya berpikir ini kayaknya saya udah cukup ini bisa terima. diberikan kepada yang lain saya berhak melepas juga hmm. seperti hmm. Paulus ngomong di Alkitab upahku ialah tidak ada upah kata Paulus itu loh Upah pelayanan ku adalah tidak ada upah, jadi kita berhak menerima, berhak melepas. Jadi juga stand stand ground saya sampai hari ini ya, maksudnya kalau ada orang mau kasih sampai gimana gimana, oke okay, saya berhak menerima, tapi saya juga berhak melepas dan yang ngasih nggak boleh tersinggung. Kadang-kadang hmm. kan pendeta tuh kalau dikasih barang nggak dipakai jemaatnya bisa marah. Bener betul gak? betul. Iya, benar nggak? Jemaatnya bisa marah. Memang dan itu kadang-kadang kayak dilematis buat kita gitu ya kan? Kepada Tuhan. Iya, tapi saya punya stand ground, kalau ada orang yang ngasih sampai saya gimana gimana, ini kalau saya terima saya pergunakan misalkan nanti untuk keperluan yang lain, itu nggak keberatan ya. Saya, saya harus ngomong itu. Saya rasa di depan melepas saya... berarti itu bukan menolak kan tapi diambil tapi saya dikasih, berhak, diper... ya, dipergunakan saya dengan. Iya, berhak melepas juga gitu. Dan saya berharap sih, uh, buat saya pribadi dan istri kita udah diskusi banyak mengenai masalah hmm. ini gitu. Tapi kalau itu kan masih hak bukan kewajiban. Maksudnya kewajiban? Kita berhak uh, menerima, Benar -benar. tapi kita berhak melepas berarti itu bukan kewajiban untuk melepas kan? Karena Memang, kan harusnya oh, kan oh, sebetulnya oh, okay, hak saya, itu iya. sama kewajiban harusnya bisa seimbang tuh. Ya, Orang itu ngomong hak-hak doang, tapi kewajiban yang gak dilakuin. Makanya kan? saya bilang hak. Hmm. Hak untuk melepas itu Paulus yang ngomong juga sih, maksudnya yeah. buka uh, aku upah pelayananku adalah tidak ada upah dia sendiri begitu, karena dia sendiri disinggung ya kalau di Korintus kita ngomong konteksnya dia disinggung ini mengenai pelayanan gimana, makanya gimana Paulus pun masih menjadi uh, pembangun tenda betul Nick yeah. ya, masih melakukan pekerjaan membangun tenda, dan dia ada demen beberapa camping. jadi dia ada beberapa yang dia terima ada beberapa yang dia juga gak terima juga iya kan dengan camping, iya Pada tenda <laughs> iya iya, jadi gitu sih, jadi istilahnya <laughs> kalau buat saya ya, misalkan nanti kalau tadi pertanyaannya, kasih 100 juta kok buat kok gimana? ya udah pasti saya terima Misalkan gitu. Tapi sisanya kalau Tuhan gerakan saya kayak yang lain gitu ya kan. Hmm. Eh, Dre, udah cukup lu ya. Lu sekarang tolongin si Manuel tuh, misalkan gitu. Ya udah, hmm. kalau Tuhan suruh ya saya kasih lah. Karena kan gini. Apa yang saya punya semuanya dari Tuhan. Kan gitu dong. Dari Tuhan juga dong. Tapi kalau gitu bisa juga dong ada orang ngomong Tuhan suruh saya simpen. Bisa. Tuhan suruh saya beli jet mm. pribadi, <laughs> Tuhan suruh saya investasikan. Itu makanya kembali lagi kepada standing ground masing-masing, hamba oh. tuanya sendiri. Ah. Kalau back to bible-nya Paulus sendiri ngomong upahku ya nggak ada upah. Hmm. Tapi kembali lagi boleh nggak sih pendeta itu hidup layak, saya mau nanya. Hidup layak Layak ya, oh, anak-anaknya ya bisa sekolah yang baik. Oh, boleh dong. Punya nah, mobil yang baik. Ukuran dan... yang baik itu oh. seperti apa? Relatif. Kalau yang baik itu adalah mercy terbaru. Merisi terbaru. <laughs> Rolls <laughs> ya, Royce kan. huh? hmm. uh, tiap minggu jalan di Plaza Indonesia. Huh? Nah, itu hmm. makanya saya bilang Kala tadi ya. kalau kita ngomong lebih dewasa lagi ya, kekayaan uh. dan kesederhanaan. Saya selalu balik ke situ ya kekayaan yeah. dan kesederhanaan seharusnya bisa. Sejalan Berdampingan ya Berdampingan Oh berarti ini lawannya prosperity gospel berarti Aduh Exactly Kenapa prosperity malah ngelawan Oh enggak enggak Gua cuma ngasih tahu Lalu gue mentrokin Sorry tadi gua kelewatan Bisa di Jangan disensor Iya Instant jangan jadi berarti dia udah nangkep maksud saya nih. si uh, ya uh, kalau udah nangkep memang ternyata kan kita, kita aja yang twist pemikirannya tapi, tapi, lahir dari mana sih kok sebenarnya prosperity gospel ini yang sampai pendetanya bisa mani kamsir di depan mimbar gitu teriak gitu. Ya kalau ada udah cukup uh, survei pada waktu itu ada bener surveinya. Uh, eh, Aduh, ada. Bure, ada, ada. Mani kamsir gitu. Ada. Itu pop -off. bukan Bukan. Ada satu kan lagi Yang lain lagi lah, lalu. ada di luar negeri ya, bukan ah, di sini. Itu ada ah, klipnya terang-terangan kok begitu. Di sini ada ya? Di sini. di sini kan nggak pakai bahasa Inggris, duit, <laughs> <laughs> maring apa, gitu, itu majalah, ada-ada saja, <laughs> aduh, Benar-benar bahasa doang nih, komedi bahasa, ada-ma <laughs> ada, ada-ma ada, <mah> ada. <laughs> ada, <laughs> <laughs> ada. <laughs> aduh. iya, kalau memang prosperity gospel itu ya asal muasalnya lagi-lagi ya, dari mana sih kok sebenarnya? Ya dari zaman dulu itu dari zaman, aduh, tokonya orang kulit hitam lah, gitu. Tapi sebenarnya berdasarkan ayat juga kok Alkitab juga. Atau dia mengambil potongan. Dia oh, mengambil itu. potongan gini deh. Kita ngomong ke balik belak-belakannya. Kalau memang prosperity gospel itu uh, berkelimpahan itu. Gini tapi tapi gini ya. Saya yakin anak-anak Tuhan itu diberkati. Amin. Ya Amin. gitu. Tuh saya yakin ke situ. Tapi berkat itu buat apa? Itu nomor dua tuh. Nah tapi kalau prosperity gospel itu senternya bukan di Tuhan. Masalahnya di situ. Senternya di gua. Hmm, gua harus jaya nih. gitu Iya. Gua, gua harus paling-paling gua. Gua hidup gua harus gini-gini-gini-gini. Gini, kenapa sama? ada gospelnya? Karena menggunakan karena lagunya ayat, ayat gospel. Ayat. <laughs> lagunya gospel Iya karena menggunakan ayat-ayat tertentu yang kadang-kadang out of context Masalah kan gitu comol, selalu gitu. Iya asal comot iya. nggak lihat konteksnya apa, diyakini seperti ini iya. Lalu dijadikan gini dan Apalagi punya orang itu punya karisma sedemikian rupa gitu ya Jemaatnya juga jadinya wow hmm. This is true Dan lagian siapa sih? nggak ada orang yang pengen tiba-tiba hidupnya uh Melejit gini dan lain-lain gitu dan lain-lain Kalau jemaat-jemaatnya juga nggak ada yang jarang yang prosper juga tuh ini hmm. di situ Iya sih, kayaknya kita perlu selidiki lagi. justru kan, dia berjamaah itu biar prosper, biar prosper. tahu yang juga gak prosper Well gimana nih, harusnya gimana harus tadi ke ya, iya, mati tuh sih, bambang, bambang, bambang, mati miskin tuh, cabut Gitu kan bambang, ya bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, ya bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, bambang, nih. Salah ini bro. Keluar bambang, bambang, bambang, Sungguh. So, so, so, so, so. tapi kau misalkan uh, satu gereja atau pendeta deh menggunakan uh, duit jemaat persembahan itu untuk investasi mana? Menurut kau sendiri? Ngeri ya? Iya, mm. kan? karena kan mungkin tujuannya orang memberi untuk pekerjaan Tuhan, mm. gitu, untuk misi, untuk apa, untuk mm. lain. Tapi ada nih. Gitu tunggu dulu, ya. ini investasi atas nama kas, Gerja, kas atau gereja, gereja? Kan, supaya nanti kas gereja berlipat ganda, yang iya. dikomaksudkan maksudkan iya. atau iya. masuk kantong pribadi? Tapi, tapi kan, ya nggak ada yang tahu tuh masalah itu masuk kantong hmm. pribadi atau intinya Hah? ketika investasi kan itu gak ada yang menjamin dia bisa tetap gitu loh ya, itu ya, betul ya. itu makanya kalau ini kan pertanggungjawaban kalau duit itu dikumpulkan komunal kepada satu badan hmm. kayak gereja tentu saja resiko yang harus diambil adalah resiko yang paling minim dong Lagian ya. kita dikasih Seharusnya. iya dong untuk mengelolakan karena uang ini nantinya sebagai gereja untuk menyejahterahkan atau untuk membantu juga orang-orang yang berkekurangan. Makanya mm. kalau kita di RC ya, saya selalu ada pos yang namanya pos sosial kita. Even now and then, bahwa kan setahun beberapa kali kita pasti sumbangin itu semua. Yang dipercayakan sama kita. Laporannya ada, bisa dicek, kita selalu sumbangin. Karena saya tahu ini kalau ada uang dipercaya sama kita ini, nggak buat diri kita sendiri juga. Bagi-bagi sama yang membutuhkan. Mm. Gitu sih. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Gitu bahkan saya punya impian ya saya ngomong sama beberapa teman-teman yang bisnis nih yang di gereja kita eh lo orang udah kerja bagus punya bisnis bagus bukain kelas dong gimana caranya ngelola bisnis bagus dong hmm. ngajarin dong gimana caranya ngelola keuangan bagus dong biar anak-anak yang lagi pengen belajar ngelola duit gimana gimana bisa belajar Tentang. pengennya tuh gitu jujur iya. aja gitu bentuknya gimana ya boleh kita diskusi lagi lah lebih jauh kan hmm. gimana sebetulnya begitu lebih bagus ya daripada kasih umpanan daripada kasih umpannya doang betul Iya daripada kita kasih umpannya saja tapi tidak teredukasi orangnya ya nggak hilang yeah. lagi hilang lagi hilang lagi. Yeah, iya pasti duitnya oh, buat iya. persembahan ke gereja-gereja. Aduh, buat-buat buat-buat kenapa kasih itu arahnya? <laughs> kan orang tuh udah digiring ya, <laughs> mulai udah mulai ke, udah gua lurusin <laughs> udah gua lurusin. usnik, <laughs> ditabrak sama dia, aduh. Dia memang nggak seneng kalau lu ke kesana. Iya, mama papa, <pewel. laughs> tapi jangan disensor. <laughs> <tapi, <tapi, tapi gitu <tapi bagus ya, juga. Iya sih, iya idenya tuh gitu. Jadi orang melayani gitu. Melayani mm -hmm. dengan kesanggupannya dia gitu nggak memaksakan mm -hmm. untuk melakukan yang tidak dia bisa gitu Eh ya, tapi baik baik lagi ke duit hmm. kok ya Iya Ini kan si Niko so-sobain nih apa bahasannya <laughs> Gue pengen bahas ini Niko huh? Soal nama-nama jemaat Yang paling yang baik, si paling Yang di slide Dengan jumlah nominal persembahannya okay, Apakah itu ada? Itu ada? Noel, gak, sumpah, gak, sumpah gue gue gue gue pernah mengalami, tapi gak di slide. Di ada jadi kayak ada kayak uh, apa sih namanya? Mading, kayak mading, mading. Ya. mading. Itu ada nama namanya, okay, Dan kayak, soal, ada, kayak ada chartnya gitu deh. Oh, kayak jadi kayak itu si... lupa masukin ke flash disk. <laughs> <laughs> di, <laughs> aduh, dia beriornya, out, beriornya, dia beriornya. Nah, kayak begitu banget. kayak gitu, ya Tapi gue gue gue gue kalau gue gue gue pernah gue gue gue gue gue gue gue gue gue Masuk, ke dalam ibadah, dong. masuk cuy. Ke random, loh. Eh, gila Ada di rundown si, loh itu, coy Itu tujuannya apa itu ya? Nah ya, itu makanya gue mau nanya Andre Apakah menurut pendapat saya ya? Iya hmm. Karena Coba. gua gak tau ini bener atau enggak gitu ya, sebenarnya Kalau menurut pendapat saya pertama Yang kita perlu selidikin Maksudnya lebih jauh tuh Ini permintaan siapa? Kadang-kadang memang si pemberi sendiri minta loh ada, pemberi yang mau dapat nama Hei, ada Eh Yesus Kristus ada. Ada. <laughs> ada, serius Enggausah sok, kaget. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. <laughs> kaget yang terencana gue heran Oh iya, sorry, sorry. Dari si pemberinya sendiri yeah. mau namanya tampil Ada, okay, ada Tapi, tapi bukankah harusnya lo melarang kok karena itu Misalnya menurut lo ga benar? kenapa ah. lo Oh kamu mau tampil, oke aku tampilin Kasi <laughs> <laughs> gitu <laughs> <hari> Eh hey, anda ini gereja ke toko <laughs> anda Eh hey, anda Yayasan tsunami anda <laughs> Dikasih namanya, ini bukan bencana alam kawan ini rumah Tuhan Tuhan aja kembalikin toko-toko depan gereja kok Aduh. Aduh. Tapi kalau kita kembalikan ke... Tapi sih memang sih kalau tangan kiri memberikan tangan kanan ya gak perlu tahu. Seharusnya, Seharusnya Tapi gitu. mulut mulu teriak. <laughs> Gua, Gua habis ngasih nih <laughs> Ya gak gitu maksudnya gitu. Gua habis ngasih nih Esensinya Dan saya berdoa sih Di tempat kita juga Kita harus punya mental begitu ya Mau kita memberi berapapun atau gimana pun Ya kita gak usah keluar nama lah kan hmm. Tuhan tau itu dia tahu. maksudku kok Udah, gitu. berarti Se sebenarnya oknum lah itu Aduh, oknum yang akhirnya disetujui oleh seluruh gereja maybe seluruh gereja maksudnya seluruh satu gereja itu satu gereja iya. itu iya oknum lah tapi gua gitu. rasa mungkin banyak yang keberatan kali cuma ga bisa speak up aja mungkin kalo speak up dia kamu melarang Tuhan eh, hmm. Enggak, soalnya yang hmm. speak up itu urutannya paling bawah ya hahaha ada yang paling atasnya hahaha Paling-paling atas kok Will? Yang nobody Iya Udah, udah, udah, udah Bapak, ini nama saya turunin <laughs> Oh, segera apa? Setelah siapus hapus Ganti iklan Kopiko <laughs> Ternyata yang punya bisnis Kopiko <laughs> Iklannya dia-dia juga Sebentar <laughs> Perusahaan dia juga, Will Mulai liar ya, Nick, mulai liar, Nick Ini mulai liar Ayo kita kembali ke laptop. Ayo kembali ke laptop ya. Nih, ini gunanya orang iya. kayak gue sama kok Ari. Iya, Untuk meluruskan. Karena hmm. gue di sini kan berusaha sebagai orang yang kontrakan kan, Bukan sorenya bukan kontra atau enggak, masalahnya ada. Iya, iya. Ya, ada ya. ada, hmm. Kita memberikan relevansi ya, relevansinya, ya, ya. Cuman agak dipatahkan aja. Agak ada semacam kopiko itu kenapa sampai kopi kok? Kok pikiran nih gue doang Paling gampang berani ya. Masih mana kok? Ya, tadi saya udah bilang sebenarnya kalau memang seperti itu, ya, tangan kiri memberi tangan kanan. Ya, no name hmm, lah, harusnya hmm. no name aja gitu. Sebenarnya itu hukumnya wajib atau enggak sih, kok sebenarnya untuk, untuk tangan kanan memberi dan tangan kiri enggak oh, tahu gitu. Kebenaran Firman Tuhan Alkitabnya ngomong begitu, wajib berarti. Ya, kalau kita ngomong tahu. begitu, it's okay. so. Harusnya menurut okay. saya, it's final. Dan berarti it's sold. maksudnya tujuannya bukan buat temen nyawa. Kenapa mau nama itu diadain? Pertanyaan saya, kalau sampai harus dia memaksakan nama, dia harus ada apalagi <gulah> kok antri nggak iya, ngerti betul. ini weh? Kok antri penting ngerti esensinya. Apa esensinya coba? coba. Jelaskan. Apa? Jelaskan dong. Misal nih, misal. Yeah, di saat yeah. pertama saat sampai 10 ada Manuel, Nico, Andre, David, Aldo di saat kedua, nomor 11 aku kan ingin nomor 1 oh, oh. Iya. terus ada nominalnya mau yang 10 juta trigger. iya jadi aku ingin ya 10 juta 500 <laughs> juara 1 <satu. laughs> juara 1 saya jadi Selain kayak ditandingkan satu. gitu supaya gue gua melihat ini dari, dari sudut pandang marketing ya, ya, betul. karena ah. gue jalan di marketing nih kita kalau di game aja begitu kan iya leaderboard leader iya leaderboard nge nah, trigger kita untuk play harder serpacu gitu. Gitu. gitu loh iya. micro transaction Waduh. jalan pembayaran semua jalan demi kita dapat ranking 1 di server atau dimanapun itu kompetitif competitive play iya iya nah ini kan berarti mereka mengimplementasikan kompetitif mekanik dalam sebuah game hmm. itu masuk ke dalam church game gitu. oh supaya pride nya orang tersebut kena terus dia harus naik gitu, ya, gitu tapi ya. emang iya sih maksudnya ya, kita ngomong secara orang manusia aja nih ya iya itu mempengaruhi kalau psikologi menurut saya jadi pengen ngeri ya Wih, ini marketing ngeri talks ya, ya. ya tapi marketing tapi talks, makanya kalau koantri punya perspektif lain itulah yang pengen aku dengar iya kalau saya mempengaruhi perspektif kalau kita memberi pada Tuhan ya udah nih no aja, hmm. buat apa? Ada kok orang-orang yang maksudnya ambala gitu, ambala, ya terserah gitu lah, <laughs> ya, yang ambala. maksudnya yang penting lama-lama nggak nickname nih, tahun ini dia dia juga, <laughs> <laughs> <laughs> saya ambala itu, <laughs> saya yang nomor satu, <laughs> <Kok> <laughs> dia juga, <laughs> orang. Dia, dia kalau begini gua cepet ya Nick ya, cepet sekali dia, <laughs> dia juga, orangnya <laughs> dua, <laughs> dia kayak udah siap, udah siap gini, ya. tinggal <laughs> ke kantor aja udah. Aduh. <laughs> Aduh, aduh, aduh, aduh, yeah, aduh. Yeah, yeah. No name yeah, yeah. lah intinya no kalau okay. saya, saya sih. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Karena lagi-lagi ya saya punya sudut pandang kalau kita dikasih lebih itu dari Tuhan juga. Yeah. Udahlah, yeah. Mm. udahlah. Gak sambil kemuliaan apa-apa. Justru orang yang tulus seperti itu yang menurut saya Tuhan lebih lihat ya. Oke. Okay. Gitu sih. Harusnya. Iyo, iyo. Dewasa juga mungkin ya. Pada lebih aku. dewasa dong. Oke, okay. hmm. pertanyaan pertanyaan kita nih. Kalau misalkan tiba-tiba Allah kasih kokok 100 juta. Ah oke. Okay. Gak ada apa-apa nih, gak ada angin, gak ada hujan. Mm -mm. Kok terima enggak? Pertama saya tanya, kenapa, Dok? Ya, kenapa? Misal jawab jawab, jawab, doh Jawab. Ya aku pengen nomor Gimana satu. Gimana caranya? <laughs> <laughs> Besok bisa Gimana gak? caranya <laughs> Pandre terima? Gitu. Oh, kalau gue sih pasti bilang, kalau gue ngasih tiba-tiba ke Pandre, ya. <tutup> pasti gua akan bilang bahwa ya gua nggak tahu kenapa. Kayak ada sesuatu aja okay. Kayak, ada yang suara -suara. Minta gua Kayak ada suara transfer, Kayak ada suara-suara okay. uh, Tapi ya mau dikondisikan lah kok Hahaha Nama gue masukin dikit-dikit lah <laughs> Tempat parkirnya kalau bisa ya <laughs> depan pintu ya Cepatnya kok ya Tempatnya parkir lah ah, depan Ada pintu. pelangnya Aldo gitu. Alamak kalau misal dikasih detail ya. lagi, pernah kasih 100 juta, <laughs> <laughs> ada detailnya. <Ar> <laughs> ada kita udah ngasih seperti ini. Kita akan lagi bicara yeah, yeah. sudut pandang manusiawi. Iya, ya. yeah, ya, apa-apa. Karena apa, apa. tapi mungkin kalau kalau gue ngasih lu pasti tendensinya adalah mungkin mungkin ada sesuatu yang mendorong gua untuk kasih ke lu tanpa alasan apapun gitu sebenarnya ya jadi pertanyaan itu maksudnya apakah saya terima gitu hmm. ya dengan ya. alasan seperti itu misalnya saya bilang gitu, saya udah jawab hmm. tadi kan kalau orang pasti mau sama saya ya? saya terima, hmm. saya, terima. Saya, terima. <tuh> saya terima, saya terima ya tapi saya juga berhak melepas lagi-lagi tuh nah gini kalau saya pribadi ya sampai detik ini melatih gitu dalam artian kalau ada orang yang ngasih saya tertentu atau kalau saya udah punya banyak nih saya pasti akan bertanya Tuhan ini buat apa? saya yeah. cukup, saya cukup Tuhan buat apa? Mungkin jangan jangan nominal uang kali, barang iya itulah sama kita uji dia nih, kita kita, kita uji dia Nah uang. jadi di segmen ini kita memang langsung <laughs> uji Gembala Biasa. sendiri ya <laughs>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 Sa. Hmm, saya akan ya, jawab sure. begitu gitu Dijual apalagi lagi. saya tahu nilainya sebesar itu yang melebihi kebutuhan saya gitu hmm, hmm. ini bukan jawaban klise ya tapi memang ini udah nilai yang saya dan istri saya uh, coba sepakati dan saya nggak bilang saya sok kuat juga makanya saya ngomong sampai detik ini masih begitu yeah. saya gak, saya ngomong fair dong ya sampai yeah. detik ini masih begitu dan doain aja tetap dikasih, dikasih uang bisa jadi dijo, dijualikin atau dilepas ke orang lain sih dijual Kalau dijual uangnya buat apa berarti? Ya dikembalikan lagi untuk memberikan kepada gereja sebagai oh. pos nanti gereja kelola untuk kasih siapa atau kalau saya tergerak misalkan ada teman saya yang kesusahan, ah ini kayaknya saya ke mana Bis doain dia dia butuh. Loh kok malah gue yang dapat? Jangan-jangan ini untuk dia kan bisa berpikir oh. gitu. Oh, benar benar benar benar. Bukan dipakai di fotomask Instagram kan? Ya. Itu kan nanti tugas kita, Kita Enggak perlu nih Padahal mah instruksi beliau. Itu tapi-tapi-tapi uh, hmm. ini saya ada baca satu buku ya namanya uh, Upside Down Kingdom yeah. Upside Down Kingdom itu maksudnya kerajaan yang terbalik dengan apa yang pola pikir dunia itu buku bagus kalau yeah. suka baca, baca dia bilang, uh, dia tulis itu yang membuat saya ter tertegur dan juga menarik juga dia bilang andai sistem ekonomi dunia terbalik, Upside Down dia bilang mm -hmm. setiap yang punya bagi yang paling susah, setiap yang punya bagi yang paling susah loh nanti yang, yang memberi kurang dong, nah pada waktu dia kurang yang ini lebih, yang ini kasih dia lagi gak ada, selesai kasus ekonomi hmm. dia kasih challenge teori begitu gitu hmm. sosialis komunis gitu gitu nggak tahu deh ya pokoknya saya bacanya hmm. begitu tapi sebenarnya menarik ya ini kalau prinsip layanan layan yang punya hmm. tapi uh, hmm. kalau di dalam satu church misalkan kalau ada yang berkekurangan kita bisa bantu nanti wah hmm. uang... gini menurut saya nggak selamanya orang itu rodanya di atas hmm. Hmm. Yeah. ya Iya dong walaupun ada teman kita kesusahan ya udah kita bantu misalkan seperti itu dengan apa yang kita bisa dalam konteks nggak duit aja ya tadi nih kau udah ngomong yeah. betul dong esensi yeah. masalahnya kita mesti cari tahu dulu kenapa yeah. sih dia sampai kekurangan oh misminutes kah atau masalahnya apa dibenerin dan lain-lain sampai dia jadi eh ternyata yang, yang apa membantu pertama kena musibah dan bro dia down bantu balik kan kalau semuanya bisa bekerja dengan seperti <tuh> begitu <tuh> selesai <tuh> hmm. yeah, yeah. tapi ya ini lagi-lagi itu sih kayaknya agak sulit ya gua ya <tuh> itu maksud saya itu challenging buat kita taruh hmm. lempar ini ke generasi sekarang yang dengerin kayak gini-gini ini gini. yeah. buat teman-teman yang sebenarnya kan teman-teman ngomong gini kan karena keresahan bener gak? Hmm. sebenarnya yes. sih bukan keresahan kita ya <laughs> <laughs> <laughs> sebenarnya ini orang-orang di luar kami wakili doang saya sih gak punya keresahan yeah. itu yeah, saya mau cuman dikasih tau aja tolong dong eh. bilang Dan dong semua kan. orang yang nonton percaya <laughs> <laughs> Eh iya. tapi lu punya mimpi untuk punya gereja yang gede banget enggak sih sebenarnya? Mimpi. I pray jujur saya Marisestraya dari Oh ini juga baru terjadi. Ini pembicaraan pilotok lagi nih malam-malam. Istri saya bahkan juga udah ngomong sama saya. Kadang malam-malam pilotok mulu ngapa apa-ngapain apa ya? <tuk> eh, hey. ada momen-momen di mana <tuk> <tuk> itu kan tidak dimungkinkan. Oh, elu. Tidak mungkin, Bro. Iya iya iya iya. Dia <tuk> <tuk> <tuk> iya, iya, iya, iya. <tuk> ya, maksudnya gitu ada omongan juga. Kita bilang, "Aku kok melihat maksudnya saya juga melihat sama dia gitu bahwa saya nggak doain gereja ini masif gitu ya maksudnya yeah. aku berdoa mau punya jemaat yang hidupnya terbangun udah itu aja goalnya jadi gak minta besar? jemaat-jemaat yang kuat ya kalau besar isinya kayak lu semua juga <laughs> kayak gue juga, kayak gue, kayak dia, aduh oh. lu Anjur, ya. iya <laughs> lu bayangin <laughs> bayangin deh satu gereja tuh Iya bener, bener Maksudnya tuh ah, Si kohantri cepat berangkat sih kalau Iya bener Kata Tuhan ini orang terlalu baik Ditarik si orang terlalu baik Tidak terlalu baik Ini a beda sama yang lain Iya iya Angkat-angkat <gulis> Besar kan belum Gimana ya Maksudnya besar Rame iya, Rame kan. gitu loh Mega iya, iya lu, lu, iya. lu pengen iya, punya kerendunan jadi mega church gak sih sebenarnya? Aku sih berdoa Berita doa yang kuat Jemaat yang kuat lah Itu yang saya doain Tapi tapi nanti pokoknya kalau udah gede kok Jangan lupa bangku depan buat kita ya Ya Kalo bisa Bang gue kasih sarung ya. Jadi beda sendiri. Warna gold. Iya. <laughs> Ada ya? La, la, la, la, la Aduh tuh Banyak yang saya ngata kurang piknik di sini ya. Bukan, ini ini perasaan orang lain. Oh, nah, sebenarnya lain <laughs> Saya masih juga cuma menebak-nebak. lagi gold warnanya. <laughs> Aduh tapi hmm. tapi sebenarnya kalau mega church kayaknya nggak kepikiran banget lah gue eh sorry di Indonesia hmm. mega church apa aja sih yang, yang udah itu mengenai mega search wah sari gak gue gue bukan. gue bener-bener nggak tahu lo mau <laughs> ke arah eh gini gini gini pikir dulu durasi ya. ya durasi pick, pick oh, ya mending ya, googling ya. ya, ya, ya. oh iya iya yang pasti di setiap distrik ada <laughs> <laughs> uh -uh, ya udah nih nah, ya kembali udah. ke ya bagian-bagian uang kayak tadi lah yeah. gitu kan nah. kita kembali ke situ kan jadi kalau kita bilang hidup mewah dan kesederhanaan ya mestinya sih bisa berjalan hmm. bareng. Dan lagian kalau kita rasa-rasanya ya gini deh. Kenapa kita mesti memberi kepada Tuhan? Apa Tuhan kurang duit? Enggak. enggak saya sih. kan yakin nggak gitu. Kalau yeah. kok oh, Tuhan kasih skema kita harus memberi, kenapa sih? Salah satunya saya yakin ya supaya gak mat. Kita tuh hidup enggak materi. terikat. Gak terikat oleh yang namanya duit gitu itu. Maksudnya. Iya, gak terikat dengan yang namanya duit itu, hmm. gitu. Jadi kalau tadi konteksnya kemewahan ya gitu. Di mana hartamu berada di situ. Hatimu. Hatimu. Hatimu berada. memberat. sedang. gitu ya kan untung, detektif Aldo. Untung sih enggak di situ. Jadi istilahnya kalau tanda kutip ya, hmm. kalau kalau saya boleh pinjem secara sederhana lah ya, mungkin hmm. over simply of. Ya dibilang sim, ya saya punya pemikiran agak simpel misalkan kalau level pemberian kita dibandingkan dengan level semua barang-barang mewah kita lebih banyak level barang-barang mewah kita ya hmm. di mana hartamu berada, di situ hartamu berada. Hardcore hard truth ini kalau kita ngomong. Hmm. Ya tapi seperti itu kan. Hmm. Gitu. Konsep saya yang sebenarnya nggak boleh punya barang-barang, ya boleh sah-sah aja, sah-sah aja boleh kalau bisa beli dan lain-lain. Tapi ingatlah bahwa hidup itu nggak cuma untuk diri kita sendiri saja. Ya, tapi kalau ayat itu dipelintir untuk orang makin banyak ngasih persembahan ke gereja, setuju nggak? Hmm, Karena kalau ngasihkan teraka kok katanya. <laughs> Aduh. <laughs> kalau nggak kena belalang pelahap. Eh, <laughs> bertanya ya, okay. dulu. Oke. Okay. Ya itu so, kan saya, sama kita iya, paralel. Iya, ya, ya. ya. Kita put put the basic dulu ya. Yeah. Mau namanya apapun yang namanya kita memberi ke gereja itu, kalau menurut saya dasarnya apa? Karena saya mengasihi Tuhan. Oke. Okay. Udah itu dulu basicnya yeah. deh. Jadi kalau ayat-ayat kayak gitu diprintir untuk seakan-akan men, men, men, men, men, apa itu ya, tanda kutip? Kita bilangnya apa ya? Kayak mantra. Hmm, yeah. Mantra hidupnya. Apalagi mancing gitu. Ah -ah, yeah, mancing-mancing yeah. gitu untuk memberikan kepada gereja. Seperti saya bilang, Tuhan kayaknya gak butuh duit iya dong, Tuhan kan gak butuh duit lu, maksudnya gitu bukan masalah lu beri banyak gitu karena sumber-sumber hmm. dari lain pun saya yakin Tuhan bisa pakai orang-orang yang even bahkan non yang gak datang ke gereja untuk kasih gereja bisa gak? yakin gak? bisa gak? Yakin, bisa! Yakin. bukan itu, makanya kita memberi itu kenapa sih? kenapa memberi itu jadi ribet gitu memberi ya karena kita mengasihi Tuhan iya, kayaknya kaya, dasarnya mandol yang kemarin ngomong tuh yang lu sharing tuh kalau orang memberi gimana? <laughs> iya benar. iya gua tahu. yang eh, yang mana nih yang satu kasih dapat 10 yeah. itu yang nih Ay, materinya ini. materinya ya udah berjemusti oh. ada anak-anak yeah. uh, stand up yeah, jadi yeah. dibilang namanya berkat itu enggak bisa kita itu secara matematik enggak yeah, yeah. bisa tuh lu namanya punya kambing satu lu kasih Bakasih orang yeah. lu dapat berapa 10 10, 10. Oh. kasih 10, 10 kasih 100 <laughs> udah 100 mau buat apa oh, iya. kasih uh. orang uh. lagi jadi 100 uh. udah 100 mau uh. buat apa kasih uh. orang jadi 1000 iya. buat apa Bener juga uh. jadi berkat uh. itu memang bukan hal yang mesti dihitung <laughs> iya. karena apa sih gua berkat bener mah, lu ga seneng kan, lu ga seneng kan ada bijaksana <laughs> ya dia, ya, geli kok gitu gua kalau denger dari omongan dia, gua jadi geli, <laughs> gitu <Okay. loh. laughs> udah ya, udah cukup Komen. kali ya, cukup, cukup udah kali, cukup. buat gini, uh, Andre buat, buat teman-teman sekali lagi, nggak cuma mendapatkan HHI nya dan terwakilkan, An lah, terwakilkan, terwakilkan. Gitu. dan kalau kalian punya pertanyaan juga kalian bisa sekali lagi ketik di kolom komentar. Sebelumnya pesan Andre mungkin uh, buat bravers teman-teman gitu ya, yang yang nonton gitu. Untuk menanggapi keresahan seperti ini Mungkin bisa kasih pesan gitu Message nya itu apa sih Sehingga kalau kita mau ke gereja melihat hamba Tuhan Kita gak, gak mikir kemana-mana iya, gitu iya, iya. Ya kalau saya berpikir kembali lagi kepada diri kita Yang mau memberi pemberian Janganlah memberi pemberian itu diukurkan Karena wah nanti duitnya dipakai pendeta hmm. Jangan sekali lagi Memberi itu ya karena kita mengasihi Tuhan <tuh> Titik hmm. Itu aja Dan seharusnya faktor si penerima mau ngapain Itu tanggung jawab dia sama Tuhan kan gitu dong tanggung jawab dia sama Tuhan bagian lu bagian kita memang Tuhan aku mengasihi kamu aku mau ngasih gitu hmm. ini aku kasih after that ya udah kalau mau sampai dipakai gimana gimana ya dia yang tanggung jawab dan saya yakin deh yang make gimana gimana itu itu bermain-main dengan yang memberi berkat I don't hmm. play with that nggak berani gitu maksudnya kalau kita seharusnya punya pikiran gitu sih jadi kalau memberi ya memberi karena kita mengasihi Tuhan. On the other side, buat orang-orang yang uh, istilahnya melayani ya, seperti saya udah ngomong berulang-ulang tadi, kekayaan dan kesederhanaan seharusnya bukan untuk yang ditabrakan. Bisa kok kita istilahnya-istilahnya kita punya, ya kita bisa dikatakan misalkan kekayaan dan hidup-hidup sederhana ya bisa kan? Hmm. Bisa kan? Ya, ya, hidup ya, cukup ya, ya. kan? Bisa kan? Tentu saja itu jangan ditabrakin. Jadi seakan-akan kalau kaya itu udah pasti mewah, ya itu juga. Hmm. Dan yang terakhir, jangan juga dan jangan juga sampai stigma ada kaya itu dosa, miskin adalah aib ya jangan gitu dong, kadang-kadang mm. ada orang yang bilang, oh, kok oh, miskin, kok yeah, yeah, yeah. oh, kasian, kok aib banget, ikut Tuhan gimana-gimana, ya enggak gitu loh gitu, kayak dosa mm. enggak? enggak, mm. enggak, cinta uang yang dosa, mm. gitu, cinta uang yang dosa, itu gawat sekali cinta uang, people can do anything atas nama duit bisa lakuin hal-hal yang ngeri ya Gitu-gitu, oh, yeah. hmm. gitu. yeah, yeah, yeah. jadi pesan saya sih gitu aja hmm. kalau soal duit-duit kayak begini, kenapa paman Masih ada mau duit? enggak gak cukup, soalnya lima 50 menit lebih Asik, <laughs> 50 ya. menit. Kita nanti bahas lain waktu lagi Soalnya aja. enggak, saya udah nggak sabar googling Megacers ada apa aja <laughs> <laughs> <laughs> Nanti searchnya boleh ditunjukin <laughs> gak? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ini soalnya tiba-tiba cewek gua kirimin gua link daftar Megacers Support ya, support ya, acara support banget kayaknya Oke, okay, masih buat... mau terima resiko nggak mau? Ah. Makanya duduknya di belakang biar ah. <laughs> ya, aman. Udah juga ah. hidup dia. Enak banget hidupnya. Oke okay, sekali lagi buat bravers, uh, sekali lagi kita berharap ya kalian dapetin sesuatu gitu. Dan kita Amen. pasti akan lanjut di topik-topik selanjutnya. Dan kalau kalian punya topik yang menarik, yang kayaknya nih layak dibahas, atau karena kalian juga punya keresahan-keresahan gitu, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar. Nanti tim kita bakalan ngecek terus. <laughs> Oke, tanpa berlama-lama, thank you sekali lagi buat yang udah nonton Jangan lupa sharing, uh, share, subscribe, gitu Dan mudah-mudahan semuanya diberkati Sampai ketemu lagi di talk selanjutnya God, God bless guys you.